Biasanya wong lanang ora pertama seneng biasa lah iki payu rabi seneng engko nak suka opo lah ya polahe macam-macam ana sing wis macam lah biasane nek bojo loro telu utawa yo mung siji tapi mulai seneng wong liya biasane nak rodok soleku iku rawani tapi seneng wong liya zina yo rawani iki dongel-ngelowo wong padha mergo mergo mulai gak mung ana pulsah sing wedok pertama malah nakokno wong liya utawa nyervisung yo macam-macam Donak sing wong fase malah rata tak pikir um karwan fase budul hukuman pangeran misale terus sino maling wis ora tak pikir wong um karwan wong elek wis ben penek hukumane pangeran sing ngel ngel wong sing soleh mergo mah ora dipikir wong saleh dipikir ora kajar Oke tak wareh dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot mulane bener kuwi rasa daftar mulku abot dadi ulama ku abot Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala wa ala niku niku Gus. lanang anak mantu kula anak megat takon Telpon megat Sehingga kita tahu loh bukan balik tentang keretian yang, yang yes, biasa lah yang masyarakat misalnya sering bedok, sering tukaran karena yang lanang di Malaysia atau budi-budi sah Indonesia. Biasanya klaimnya sering bedok ustadz dipegat, klaimnya yang lanang urung Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak tolak ikut wilayahnya saud. Hindari pihak pegat itu rawong lanang. Ya tentu informasi dari cawid sama gak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik. Tolak pemilik tolak adalah Suami. Terus ketika suami itu potensinya agak seng nakal, zaman akhir orang lanang wah agak seng bladus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA merasa bagus gawa Indonesia. Itu kan dokon mo cota leh. Merkoh nak radom mo Kita ini kebingungan saat sing lanang bladus gak jelas benturungan ngerti-ngerti lanang yang Korea, yang Filipin kadang yang Batam ramu lah. Akhirnya kiai-kiai dice, -kiai zaman kesuakit sampai terusiku ngawe konsep kau api ya, supaya nak wong lanang bladus. Iku wong wedok. Iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan syirat yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang dulu jadi mikir dengan ulama itu mesti kuali karena di ini si mikir nasi pelong. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Rokononegoro Itu biasa wong liwat pendatang yang di Rabi Seru orang Rabi Kalau di Tenggara tak tahu yang Rabi itu waduh, biasa Itu jadi Rabi disek Kalau tidak ada mudah Kalau ada pegatan juga ada ditulis Ditulis, mulai disek gitu tulis Tapi se sedetail sekarang Artinya gini loh ya dan nah, nak bangun nak santri, rahi-rahi santri, santri mondok maksudnya santri tenan. gua nasing santri kok sampe ngalongi ono anak contohnya iku anggir santri gua ralih mocha taklek jadi bangun gini nak ngentikan santri gua biasanya iku, nak latihan urib, gua iku terus bingung anak nah, bingung terus kadang lukong bening tidak jelas lah iku kadang ngelangkai 6 bulan mu hmm. <laughs> nak nganti mocha taklek itu otomatis cerai jadi Ibu, biasanya jadi bambu, kau dona IP, Pak. Niki santriku lagi bertemu sama stalin, dia bangga. Perkau tidak hilang. <laughs> Tapi nak rai-rai harus beladis. Um, Pak Sakti naik kelas meribat di Jawa Tengah, kau mojo. Perkara ini, maksudnya saya se saya potongan santri, kau moco Jadi kau sudah gape pemanasan, no. setiap saat pun masalah Ibu, cerai. Karena aku lho terang tau ya, aku lho panjang fanatik aku lho belum pernah sinau selama sinau bab babtolak sampai sekarang terus kitab yang paling lho pake pegangan tentu mu'in ya mu'in yang disarahi Tarsyikul Mustafidin e, Alawi bin Ahmad Tasegah Abdul Alawi ya Abu Ahmad bin Alawi Ibu bawa emu di konjok kerabe, si ngarang anak tutul ipin gak ada gadah sarangmu. Ini Ya anak tutul ipin kalian, tarsi full mustafik, sami sami tiga orang habib. Ibu detail sekali, beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya, banyak kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu, tapi bikin masalah pengwayah kan biasanya wakaywani wakayu benong Iku bikin masalah, bikin masalahnya gini saya ngelanang aku ngelepas aku rawani aku bintui cadangan orang ngelepas yo, wadih ya diamu isi waduh ya biasanya aku lawalah, ya orang megat orang ngelepas nah naib berkata aku jawab pengurangan aku suratnya apa? pengurangan aku? surat. Muy gos ngel ngel o kiai yo ngel ngel o wangake. <hesitation> Hira yo ketika serodotu karanse ngweto yo mestisreng matur kiai setempat, kulo ni dereng direng tapi bun buatan tiwurusi ini sebudi lapor kua a kawani murawno. Surate lapor kiai, kiai bape ngamo urapati oleh tapi gus tu ngamo. Bade ngos tu ngamo, salah jenior neba bati rapi murai ngono kok kedemu misalnya. Jadi, ini buat teman-teman sih, sembako nolong lanang ngeblur gadis nanti diri sesuai. Nah, kita ini mau menceraikan dengan cara agama, ya, tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayah tuh Maka menurut saya, wong ikut zona maturu nih, baik surat nikah sana Indonesia, zona maturku nih, ikut didesain para ulama, jadi bikin tak lagi tuh karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah, ngatur ulang susah kan tadi di. Masya Allah, perantuan wis katut w itu. Engkau lepas puji pertama, kadang nggak ya, buat siki si, kenangan. W ya lucu, pas lali lagu, welen kenangan, gak kurang ajar tadi. W emo kenangan, oh, tapi tetep murah jurus sih, nggak katut babon. Wah, serai potnya Pukuluan ate ono kasus racilas te ono cewek telepon nengarap kutu welpun, ambe ipine gba be mertuane susuan kulo, gua tenegus butung kulo pekat, supe nangar asamane ke gua puringa, gua terlantar, kutu lantar, naras cocok suspekat, naras cocok <hesitation> untung bel erenew tuti wong lanang sengape, yeh nacape tuti wong lanang ape gua put, suspe kuingat nerienu, kuingat nerienu, foka idunya firmlaku no seripot, seripot, seripot, <hesitation> seripot nungka wong nangaripot. <hesitation> lagi masuk teku mikir mengandu cara kulo, wero sa hukum terus piye, wero sa tako setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri, sehingga sa coro kulo wero mawon, nak wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero apa? wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero wero terjadi wero kan Tala, dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya yang ngawek nokus, ngawek nongso leso lagi, raus abo wocok karena jadi bangun mau, mau rumah-rumah juga, gue kaki terus santri pun nak latihan rumah, mau tiba- tiba di situ sih, lagi-lagi gue lagi kaca nih, Wopola. ini kadang-kadang ngelangkai, ngelangkai jumlah gue jeda tak lagi, gue. Ya, gue mestiin enak, hmm. hmm. cowok kan mulai, silang, hilang, sini buka wes, mau ngomong iye, iye, nempel sana, cowok cok cok gue, oke, tapi gak kiai nurut, mulai, ayo, cowok cok, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, mikir. Saya Alawi ini bu, sing Ahmad, Ahmad bin Alawi, Alawi bin Ahmad, buaya singarang Tarsihul Mustafidin itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang huluk utorafa, utowo opolah istilahnya Indonesia rafa Utawa, istilah, ini berrafa, ya. Misalnya kalau eh, suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia bah, di pengadilan, dia. itu babnya itu panjang sekali. <tif> Karena ya tadi, di Yaman, di Arab, itu kan banyak orang itu istri kedua ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang, ya ape ora di sering dikeranyam istri pertama. Di pekat, yang lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana enak kita Tapi ketika lanang, kalau bisa isi di suku nuklakohane, suku nuklakohane dunia kembar. Bedanya orang Arab, sesuai jujur ya, wayah orang Indonesia, serapat di jujur. Ya, rabati wanita, rabati jujur, rabati mampu, agak sebabnya. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin tahlil. Dan berkata: "Narukulomaturun dananda kitabarsiulmustafitin." Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahuwataala didawakan: "Falaatami luhulalma ini, fatazaruhah kalmuallah ko." jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak tuh lebih dari satu, maka potensinya kan, tadi istri pertama atau sing kedua atau siapa saja itu kat potensi buk koyok barang gantung fatadharuha kalmu'allakoh istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan, Lahia zawajah tidak juga berstatus punya suami, murgo terlantar walahiyamutolakoh tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Nah, mana kurang ajar dengan uang lanang, mana uacotan, jadi allah nak dukung, nih babi kus allah dukung sampai walatat takhidu ayatilai husyua, itu kafe ulama ijma ayatilah teng ayat nikini maknanya perempuan, itu sebagai data tolak tundisah yang ini terus ketika sudah apa walatum sikuruna dirorol di tak tak dua maaf aldalika fakohululama nafsa terus wala takhidu Ayatilewi juga, jadi orang tahu, uang lanang itu orang tahu. Bik Pengiran, daerahnya Ayat, Pengiran. Neng Babto, laku Pengiran mati-mati, nak belo apa? belo apa? Perang bukan? Masih Pengiran, gue soroh hukum, gue belo gue tean-tean. Duh kok, Pengiran? Gue setuju, Bik Pengiran. Gue setuju, hukum Bik Pengiran. Masih uang lanang, gini sih doang aja aku, bencok rumu, bencok kurang ajar, deh, gue dikurangi. Nah, janda ya rasio hilang, gue sebakat. Tapi, dikurangi lah, dikurangi. Jadi Islam itu bilang mati-matian, maksudnya mati-matian itu tenanan, maksudnya mati-matian. ini basa jowo. Allah wale duka sampai nurmati wong widod, disebut ayatillah Enteng amat. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong widod ini babi, ini, Dawi Pengiran apa? Uh, sebuti woh walatum siku herna dirohrol ditakat. Gue juga man megang seorang istri, mau menggug alternatif, gue cadangan. Akhirnya, gue tetap ngeliat batas. Walau teteh lu, ayah tulu, gue suka tuh, juga pengiran. Biasanya, kayaknya banyak nih, tujung lanang. Gue suka kabel, gak ya, usah tersinggung biasanya. Kan biasanya, mulai lanang, gue rapi pertama seneng. Biasanya, lagi payu rabi seneng. Enggak suka, yuk pola, yuk pola, yuk macam-macam. Oh, maksudnya, semacam macam lah. Yes, nah, biasanya, gak sepucu, luruh teluh utawa yang mau siji tapi mulai senang wong lio biasanya nak rodok soleh itu wayo rawani tapi senang wong lio zino rawani begitu itu ngel ngel uang padahal murga mulai gak ngukak na pulsa yang pertama malah ngukak na no wong lio atau nyervis wong lio semacam-macam lho nak sing wong fasek malah rata pikir karwan fasek dihukum pangeran, misalnya atau zino maling itu rata pikir ngakarwan wong elek dan bernak hukumannya pengiran sing ngel ngel uang sing soleh mereka mah urat dipikir wong soleh dipikir kurang kacer. Iku tak wuro wuro berarti wuro ulama wuro kena mikir wuro wuro wuro wuro wuro wuro bener wuro rasa wuro wuro wuro wuro ulama wuro wuro wuro wuro wuro wuro NU wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro Iku wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro wuro sampai juga tadi diantara ini fatah zarurah kalmal terus pengiraan dawa falah tamilu kulal mel gue nak seneng ya di ilmu lah mesti kan wong lanang kan ngonusali katot babon gue sih lali dari pertama atau gue lali dari yang gendut kenapa ada yang dilalihin leh lucunnya akan megat gak gelap caranya kenangan gak kurang ajar bapak kenangan gue Akhirnya fata daruhah kal malah kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu mana Tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat, tidak juga tercerai kan sehingga bisa nikah orang. Menganih awahu dugo esah daripada ngono es terus no faamsiku huna atau memang ausari huna bima aruf atau memang kamu cerai? Menganih awu nak dugo neng bapak kamu ataulah kumarutan, seku de pilihan mulur tokurepu. Faizah kung bimakruf atau tersrihum, sejelas so, ya nak rabi Nak maslahat lihat terus, nak orang teriak. Merkoh pengiranu uduh kok, nak orang nobong, gak jelas. So. Mengapa geran nobong? Hubungan suami istri dapat ibu demi so, si rizky terus bulet Meskipun Arabu tak pasut no stress. Merkoh, tapi serondok Maksudnya harus ada pasutah, harus no, serontok. Iku mancan nyulayani Quran. ke Quran kepingin ini babiku jelas atau lagu marrotan Faizah kung bimakruf. Auto Sri pisan terus pilihannya mau lurut to, nak ape yo terus, mau nak elok nang jelas pegat, ya tapi tentu yang pegatan yo ya juga gak gampang. Bersekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok nih gini dukun, wah gitu, eh banjir rajo cocok, tanggali rajo cocok, mulai lahir kok bodoh surupe, tapi yo ya, alamat tuh, eh. darawang Jawa gitu diruat tuh, eh. cemplung no kali, bohong. No. Lati cemplung no rahmat Allah ya, song bodoh kurang ajarin. Eh. Yego awu sanging dukane iku fata daruha kal muallaqah. Gejo gemungan. Wong wedok iki mbok kaya no barang gantungan. Kabeh mufasir lahiya mujawajah wa lahiya mutallaqah. Diarani keceluk deni bojo ya nyatane ra krumat. Diarani mutallaq ora gelem megat. Akhire ra iso Rabi wong li. Maka sayat ini hayat alawina. Ini gawe karangan mempermudah rafa cara Jawa itu rafa bikinlah oleh bi ulama Indonesia berdasar kitab Tarsi Hul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah yang akhirnya hak cerai itu diambil oleh hakim ketika singlanang kurang ajar karena kalau tidak ya kasihan dengan kalau sering didulani naib-naib pokoknya tak ke, tak ke supaya naung lanang rajin lah hak rafa itu dipermudah beberapa hakim agama tidak sering suan kalau tak dorong dipermudah karena memang Allah duga nggak boleh seorang perempuan itu nasibnya pada daruha kalau Allah kaya bareng kan gantungan lakuin arah ulama kan gak tau mikirin koran buk waco yasin bin maryopo wakiah bin maryopo jadi koran yang ngarepe wong soleh soleh rata ngaji kan kan jimat ya tako nong soleh seandunya narah koran kan jimat wakiah ini tabarok bin berbebas mongkar nakir wakiah bin bebas wakiah bin bebas marat iki ini ya itu baik tapi ratau mikir semangat ekor an ngatur urip itu ratau. Betul, baik be ulama, mau cefata daruakalmu Allah kok. Iyo, betul, wah kasih nasib baik barang kan. Karena karena segala nang ini ini. Terus ulama, segale malim gabe bab rafa, gabe bab hulu, gabe bab, -bab sudah di solusi umat. Wong soleh kelakuan erang erangono. Wong abit abit tu kelakuan erangono. Wong so, enemecia nah, ibadah nang buswargam lah. Malah nih ibadah ini ini. Ura berdiri ulama mikir saja. Ura berdiri ulama mikir saja. Padahal aku sih minimal mikir enam jam itu nggak enam jam peng suita daun aja lana peng saumur umurku. Terus tosono ngapit nyai ngi wa saakat tu pun toron makong beso tapi mimpi hata kan garang dosain saingan nggak golong ngomong ngomong kilo kulo mon kilo tenan kulo ilayomi kiamakulo kulo boyowong mojokor aning nggerkani pengiran mo so pengiran ngati tuko walatatahigu ayati lai bersua jadi orang sing ini sekaligus tak malumatkan ke seluruh uang sing ngaji gulo. Oh, dolanan wong uang Maksudnya dulanan, iya iya, secara juga sampai Hukum-hukum sing terkait wong wedo, iku ayat-ayat dewi pengiran iya nah, iya anak ora orang pokoknya fata dari ruha al, aku itu sendiri jadi jelas di ucara ya, tapi tetep lah, nak anak ramadesa kira rasa pegatan si ji ya ku boleh enak kengilan nomor lorokku ya abu gudul halal ila bu'at sesuatu halal yang orang gak suka itu tolak tapi nak gitu ya buju mu is bener bener sumpah serapa anak roh mutah-mutah wiss biya mu biya <laughs> utara rahimu itu terus koyok roh gudu wiss biya menah, nak wiss kondisi di ngono yo, anggap baik sepanjang yode, wongmu minah rollern api saya guys, <hesitation> ngonggong ngomong wonggong nggong ngomong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong nggong karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. anak nah, di Indonesia tuh perangkat itu dibikin ulama ini termasuk sewa taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama ya naib kan yang ngelakon, ini gaji saja, ini yang ngelakon ulama naibnya yang ngelakon itu gaji sehingga ta'lek itu di sewa ulama, orang yang serah ngelakon ini apa lagi orang dulu kan so, kawin cerai kawin ya tadi Benzaman ngerti, tadi hukumnya Allah sing terkait wadah itu Allah sampai seperti itu. hukum terkait itu diulang-ulang. Tapi intinya kalau sunnah sampai kita mengalami fadharuhah kalmah, nak seneng ya, gitu. serpi ngapain pe, nak berserah seneng ya. Gitu. Cuma gitu. Oh, tapi jemah juga mempermudah to Itu ya keliru. itu tukaran itu kan bagian dari kehidupan loh gue terus nawa no, ya, bertahun-tahun tukaran ya baik-baik. Anggap baik, -baik. keluaran ibu ekspresif. bujukku ngomong baru gue banteng benteng piring. Mencoro detik panen sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bujus yang ekspresif, bawah ekspresif. Nah, nah jadi cara pemeran ibu bagus, apa? Nasib gue delay ya bagus dimana mana kalau ada ancaman harus lari. Puju mu ya kusung ngerti wah suami saya bagus takut ada masalah lari itu bagus lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy no? Jadi kalau neng pelarian, wah cukup ekspresif dengan aku bisa rada tipu main sinetron atau orang tujuh di bang ekspresif nih ngomong kan ga nusin ga? kecil, kecil akhirnya ya sadar wah semua ini bujuku tak nah, mau malah mirip, pinter tenan tenang harus ngerti damu orang enak mirip jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing tak <tid> nah, gelem agak kayak ya orang tapi jadi tenan ya jadi tentang masalah tolak jadi orang ada Quran bekas detail masalah fektih kayak masalah suami istri ada ayat lagi tentang ini, wong naik serasa tentang ini, wong roh raine serakil. Weng ala kimangkal biu bukan rasa dengan roh raine, wong ni kusai rasa tentang, wong naik mertuamu, bol, Lah mertuamu naik kondisi ikut berbau keluargane istri, oh dasar wong kono matri, kuantinya kadang tak tanggani, sakda herai, sakda herai, sakda herai, sakda herai, sakda herai, Aku pangeran tuh, pirsana kelakuannya mau dikit pirsan. Seniman pirsan itu jadi pangeran. Sampai on ayat, wahinkif tungsi kal kau baidi ima, fapasu hakam min ahli wah hakam. Jika dua mempelai ini sudah pra, pra cerai atau rontok meh cerai, apa cerai wicik mikir mikir, maka yang datang jangan orangnya. Merkoroh roh rainis bodoh kau yang roh gerdu. Maka solusinya fapasu hakam min ahli wah hakam min ahliya. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri yang kirim. Nah, karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada cowok ngutus kiai. nah ketemu, podo ketemu ini kan langsung bentrok. orang ini gus podo neke, gus mungkin so rembukan, gus pangeran beres banget, awang mangkelur abgalisoh. akhirnya allah bikin solusi, fab Asyuk, Hakamah mit ahli wa Hakamah. terus pangeran ini luar biasa masuk wah Qurannya. sing lanang, be sing wedok, kau di ngomah ngenteni hasil rembukan kemudian nak ketemu, terus ada pengirahan, iya rida islah, iya wafiqillahu bihina kumah insya Allah, nak pancene ngomah, ujik menyisakan niat baik iya wafiqillahu bihina kumah, pasti ada jalan keluarnya karena kita lagi nang-nangan baik uang, perlu ketemu kirim mediator, berkumpul ya yes, semua, itu yang dipakai sih, dinali karumawahu wajah ketika tukaran baik mu'awiyah, mau perdamaian, Ali itu mau ketemu mu'awiyah mu'awiyah yang mau ketemu Ali mau lagi tukaran kok ketemu, kan raya Lo coba ke pas Indonesia kupu-kubuan, terus kon ketemu bibi ayo kangen lagi, lagi ketemu nih kereta, mau nih ngedirak roh, tapi nak pas lagi neng neng ngani, gua rasa ketemu, panjen suruh nate, neng neng ngani, rasa, us, <tis> us, lagi lagi, us, bener kan, gua caraku, us, kudusin, suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya, yuk, orang neng Indonesia.